kelen ke oh. sini sini nih sini nah uh, ini baru dong pasang mbak ini orang terus pikir boleh putung mbak ini Bisa oh nah, iya iya itu juga di situ kan yeah. jadi orang kehi putung pernah untuk tuh tuh tuh ke sana jatuh itu tadi kalau nanggar lori ya <tuh> <tuh> <tuh> ya ya mana ada air terus yang buruk sudah mencapai Masih. Okay. juga, Pak. Ini jalan pun sempit, tunggu. Proyek saya oleh, uh, daerah, proyek yang proyek ini akan uh, pada bulan Februari tahun 2020 dan 2021. Jadi cara kita untuk melaksanakan ialah pertama apa yang perlu dan di mana kita okay, barang lo mau jalan pak tuh bapak cat itu nakesin kuning itu kan, tuh begitu orang tahu pak yang ini, kenapa orang tahu ini? orang pikir begitu potong siapa ini? wah ya lo, mana itu dilarang untuk berapa jauh baru mau jumpa? Oke, sebentar tadi kita telah uh, menyaksikan satu sidang media yang berlangsung di jalan uh, Bapar Keke Lama di sini. Uh, kawasan pembinaan Jalan Panmuriu. Uh, jadi uh, sidang media itu telah dihadiri oleh uh, Datuk Aidi Mukhtar, Datuk Ulam dan juga uh, Datuk apa, uh, awam uh, Dr Daud Yusuf dan juga yang Cik Arfan turut bersama dalam sidang media tersebut. So uh, jadi kita akan bergerak balik. Uh, Nanti lah kita akan ulas lebih lanjut. Uh, Selamat. So, ini dah masalah di kawasan uh, Pan di sini dia punya jalan ni agak mengelirukan dan menyebabkan beberapa kemalangan sejak uh, beberapa bulan yang lepas. Okey, uh, sebab tadi masa pagi tadi tu uh, keadaan agak missing dalam kereta, jadi saya ingin jelaskan uh, di sini di rumah bahawa uh, viral satu kemalangan yang berlaku di kilometer 22 di jalan Lama Papar apabila uh, pertemuan antara dua buah kenderaan iaitu uh, difahamkan uh, kenderaan daripada sebelah uh, menghala ke Kota Kinabalu dan menghala uh, ke uh, jalan uh, lama papar jadi uh, apabila pertemuan itu berlaku uh, difahamkan tiga sekeluarga uh, tiga orang uh, sekeluarga ni meninggal dunia uh, dalam kemalangan tersebut dan ianya viral di media sosial dan selepas hari kejadian berlaku juga kemalangan yang baru apabila tiga kemalangan berlaku di situ jadi ini inilah yang dipersoalkan oleh rakyat setempat terutama di rakyat di di daerah ini khasnya apabila jalan yang di kilometer 22 tersebut um, pertama agak ber, berbahaya apabila four lane jadi dua lane uh, jadi dia punya simpang tu pun dia tidak dia bermasalah jadi ini akan menyebabkan berlakunya kemalangan dan uh, kita harapkan uh, di luar sana pihak berkuasa uh, sebenarnya jawatan kuasa uh, bencana dan keselamatan papar Uh, sedang merangka dan juga uh, bertindak untuk uh, mengurangkan kadar kemalangan di situ, uh, apabila uh, jalan Pan Borneo dibina di situ, 10 km uh, daripada um, daripada Tanaki tadi yang semasa kita berada di pagi tadi menganjur ke jalan itu menganjur ke uh, Kawang, uh, 10 km ke Kawang bukan, ke Lima Limawan ha. 10 km Jadi ialah sama-sama kita tunggu Dan uh, ini merupakan update video yang khas uh, Dalam uh, Mr. Ma Channel Namun selepas ini kita akan update lagi beberapa video-video uh, uh, Yang uh, mana video tersebut Di uh, request daripada kita punya penonton Iaitu uh, Lati Challenge Dan juga uh, satu lagi video Yang mana saya ingin buat iaitu mengenai 70 uh, kesultanan, uh, 70 kerajaan kesultanan Melayu Melaka. Eh, bukan Melayu Melaka, kesultanan Melayu. Ha, 70 kerajaan kesultanan Melayu. So, um, but last challenge, the thing is, saya uh, buat perbincangan dalam satu group uh, YouTuber Sabahan, dan uh, saya dapati bahawa uh, kebanyakan mana-mana uh, YouTuber yang buat last challenge uh, reaction, Um, dikenakan copyright, tapi kita tengoklah macam mana kalau kita akan buat uh, itu reaction jika diizinkan lah. Kalau tidak, uh, kita move on to the next project. I think uh, that is better because our channel is not monetized, right? Anu uh, no, belum lagi monetized. Oke, okay, rasanya itu saja. Dan uh, kita jumpa di update video yang selanjutnya, and peace out.